Jika kartu zodiak yang sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021.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 Untuk jodoh yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Aries aris, yang dimana mana di sini dikategorikan seorang aris akan sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasannya kesuksesan didapatkan oleh seorang aris. Di dalam kategori hubungan asmara, dimana mana di sini seorang aris akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan bersama, seorang pasangan di awal tahun 2021 dan di sini juga dikategorikan bahwasannya seorang Aris akan mendapatkan tiga tawaran pekerjaan yang berjumlah nilai besar yang sangat berdampak positif dan yang membuat seorang Aris mendapatkan keuangan serta mendapatkan rezeki dan menjadi seseorang yang mendapatkan kategori akan sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021 di sini digambarkan juga bahwasanya pekerjaan yang dilakukan Aris akan meningkatkan keuangan serta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 dan di sini menggambarkan seorang Aris mendapatkan kesuksesan dan berhasil di dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini didukung oleh seorang orang tua Aris dan orang tua pasangan Aris sendiri di awal tahun 2021. Dan di sini seorang Aris juga akan sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021. Dimana di sini yang memberikan pekerjaan yang bernilai besar adalah seseorang rekan yang usianya lebih tua dari Aris sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Di MPRS, secara umum di MPRS itu diartikan seseorang yang memelihara seorang orang tua, ataupun seseorang yang memberikan serta seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupan. Dan jika kartu di Ampers, kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang harus mendapatkan kesuksesan dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021, dimana di sini seorang harus mendapatkan tiga tahun pekerjaan yang sangat bernilai besar. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan membuka usaha sampingan, yang dimana di sini akan dipengaruhi dan dimotivasi, serta pekerjaan tersebut diberikan oleh seseorang yang sangat berpengaruh, yang usianya lebih tua dari Aris sendiri. Sehingga di sini seorang Aris akan mendapatkan kategori seseorang yang menjadi sukses dan kaya raya di awal tahun 2021, dan untuk zodiak yang kedua adalah 20-an ataupun dua tempat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan serta akan sukses kaya raya di awal tahun 2021 dikarenakan seorang Pisces maupun mengerjakan dua pekerjaan sekaligus yang dimana di sini akan mendontrak kehidupan mendontrak keuangan serta mendapatkan aura yang positif dari orang-orang di sekitar di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces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 yang akan sukses kaya raya dan berhasil di awal tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces seseorang yang mampu mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus, dan di sini seorang pasangan akan mendukung serta mensupport seorang Pisces di dalam kategori karir, kehidupan, dan keuangan. Dan jika kartu di MPS, kita dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan kategori seseorang yang akan sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021, dikarenakan di sini seorang... Pasangan seorang ibu akan selalu mendukung dan memotivasi serta mensupport seorang Pisces agar lebih fokus, lebih giat dan lebih bertanggung jawab di dalam menjalani pekerjaan yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan. Dan di awal tahun 2021 seorang Pisces mampu dan berhasil menjadi seseorang yang sukses kaya raya di awal tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah. Six Out Sword ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Cancer yang dimana di sini digambarkan seorang Cancer merupakan seseorang yang akan sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021 dikarenakan di sini seorang Cancer selalu belajar dari pengalaman hidup. Seorang Cancer akan selalu belajar dari pengalaman masa lalu, yang dimana di sini membuat seorang Cancer menjadi sosok seseorang yang sangat disiplin, bertanggung jawab, dan sangat matang di dalam mengarungi sebuah kehidupan. Dan di sini juga dikategorikan bahwasanya seorang Cancer tidak akan kenal lelah di dalam bekerja, sehingga ia akan mendapatkan aura serta motivasi yang positif, dan di awal tahun 2021 keuangannya sangat meningkat drastis, dan seorang Cancer akan mendapatkan...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 akan mampu mengarungi dan matang mengarungi kehidupan bersama seorang pasangan untuk mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di awal tahun 2021. Dan jika kita gabungkan kartu Empress dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang cancer mendapatkan kesuksesan dan kekayaan di awal tahun 2021 itu didampingi dan dibarengi oleh seorang pasangan yang selalu mendoakan dan selalu berada serta mensupport seorang cancer. Untuk lebih giat dan fokus bekerja serta belajar dari pengalaman hidup untuk mendapatkan kekayaan di awal tahun 2021. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah tiga kontake, ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan serta akan kaya di awal tahun 2021 yang dimana sini digambarkan keuangan seorang Taurus akan meningkat di awal tahun 2021 dan ia akan suka membantu orang lain di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang suka berbakti yang dimana sini akan berdampak positif kepada keuangannya dan disini bisa dikategorikan bahwasanya pintu rezeki seorang Taurus akan sangat terbuka lebar di awal tahun 2021 yang dimana disini bisa dikategorikan seorang Taurus akan menjadi seseorang yang sukses dan berhasil Serta mendapatkan kekayaan yang luar biasa di awal tahun 2021 Dan untuk kartu support energinya adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak Jadi disini menggambarkan seorang Taurus merupakan sosok seseorang, seseorang yang sukses dan berhasil Kaya raya di awal tahun 2021 yang dimana di sini digambarkan seorang anak selalu memotivasi mendoakan seorang Taurus agar lebih fokus di dalam keuangan serta mengarungi kehidupan, dan di sini digambarkan seorang Taurus suka berbagi kepada sesama sehingga akan berdampak positif kepada rezekinya. Dan jika kartu di Empress kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang anak sebuah keluarga sangat berpengaruh kepada seorang taurus untuk mendapatkan keberhasilan kesuksesan di dalam keuangan yang dimana di sini dikategorikan seorang taurus akan menjadi seseorang yang sukses dan berhasil kaya raya di awal tahun 2021 berkat doa dari seorang anak dan suka berbagi kepada orang lain dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses kaya raya di awal tahun 2021 adalah yang pertama zodiak aries